Halo kawan-kawan, balik lagi dengan newbie, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyoba series OS ya di Redmi Note 5. Sebenarnya ROM ini udah saya install tiga hari yang lalu, namun karena saya sakit jadi nggak bisa langsung di-review. ya untuk tampilan tentang ponselnya ini mirip banget sama kayak MUI dan ini Android rom ini udah Android 11 tanpa berlama-lama lagi kita coba aja langsung dari bootingnya Wow, benar-benar mengejutkan. 27 detik, coy. Untuk itu nya aja, itu cepat sekali. Untuk Android 11, wah. Berikutnya kita akan ngecek penggunaan baterainya dari tiga hari yang lalu. Untuk keadaan standby, tapi cuman apa ya? Cuman jambung ke Wi-Fi aja. Untuk kartu belum pernah, belum dimasukkan ya sama kali apa ini sama kali install rom ini cukup awet sih dan disini saya udah menginstalkan game si Impact hmm, untuk kamera ya ini kameranya GCam ya versi Garnet Garnet Pagetuglet Nesco NS2 di sini juga ada YouTube fans dan yang paling saya suka ini Xiaomi part jadi di Xiaomi part ini pertama kali saya lihat di korpus OS di sini bisa ngatur CPU suara dan lain-lain cukup membantu kalau yang sekarang kita coba ujian tutunya Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Oke dapat 134.000 hmm, Masih di bawah Nusantara Android sih Oke disini juga ada pengecualiannya itu Karena disitu ada tulisannya Kagak ini tidak bisa di-load Oke ya, bisa Dan sisa penyimpanannya juga Karena gen simpek ya Jadi agak penuh Oke kita coba aja tes nge -game. ya sebelum itu Ini adalah hasil dari ujian tutup eh ujian tutup trolling yang saya lakukan setelah instalasi ini ya jadi ini tiga hari yang lalu di ane uji trollingnya dan tidak terlalu buruk masih minnya dapat 10, apa 104 dan rata-ratanya itu 112 dan paling tinggi 125 jadi nggak banyak trolling sebenarnya saya mau nyoba agensi impact tadi tapi ada update hari ini dan nggak bisa saya install lagi karena memori yang hp ini cukup kecil dan akan penuh kalau dipaksa install. jadi kita coba aja game yang bisa aja ya Sebenarnya pertama kali main SpongeBob ini kita dapat grafik ultra dengan semua rata kanan 60 fps tapi itu berat banget jadi sini saya pakai medium aja dan di sini medium pun kurang enak belum gitu lancar ya oke ada delay bisa kamu lihat sendiri dalam video hmm, kita bakal coba aja ke ladang ubur-ubur kayak mana lagi ini di landang ubur-ubur dan gerakannya kayak patah gitu nge -prem. kayaknya nggak bisa pakai grafikan medium di sini yang mesti ke low dan primate nya 20 aja hmm, hasilnya cukup lancar ya Ya, tapi agak berat saat main di kamera selanjutnya kita coba Cyberpunk 2027 yang mobile version, kayaknya nggak ada masalah dan di dalam game ini juga belum bisa kita main di sebenarnya, karena nggak ada apa-apa. nya aja jalannya ini lambat banget nggak bisa ditambah kecepatannya enggak ada tombol gas atau remnya dan di sini juga nggak bisa ngatur grafik pun bisa jauh yang mendekati kamera aja Oke okay, kayaknya gak ada masalah kita lanjut aja game ke 3 ya. Ini adalah game Omega Legend atau di English juga. Oke okay, kita lihat pengaturan grafiknya dulu. Di sini dapat lancar rendah dan apa ya klasik. Coba kita paksa dikit ke Ultra D lalu frame rate nya mungkin kita coba tinggi sangat tinggi game-nya biarkan aja kita coba eh hmm, walaupun jadi style grafik kayak gitu tetap aja ya game ini kerasa kayak sedikit boring Ya, dan saya nggak bisa masuk ke akun saya yang lama mungkin karena yang hari itu nyobanya di beta tester mungkin kita dihapus di sini kita masih board mungkin. Terus jauh ini pun kan, ada musuh. Oh ini ada. Ya sepertinya pas but. Ini tembaknya dari segala arah. Ini terlihat kan ada nggak ada. Ini ya, tembak lagi. Ya oh, sulap kiri. Oh ini. Oke ya, payah main kayak gitu ya. Jadi kalau noob ya. Klubnya aja, karena di sini saya kesusahan untuk melihat tapinya sendiri. Eh, ini kawan, rupanya ini pertama. sekarang kita mau coba rata kanankan semua dan mengaktifkan fognya itu nah ini kita rata kanankan semua kita lihat rasanya agak jauh lebih berat ya kurang enak tapi nggak ada nge sama sekali Ya, game ini imbang-imbangnya kayak FF ringan gitu deh HP mana aja kita matikan aja oke selanjutnya kita bakal ngecek baterainya setelah tadi cobain semua game sisa 4% dan kehabisan kayak gitu ya ini pemakaiannya berapa persen tapi enggak dapat detailnya ya kenapa Google Chrome paling tinggi ya cukup aneh Oh iya tadi membagi legendnya saya mainnya sampai habis Mana itu Chrome-nya kenapa terus pakai baterai untuk hmm. chargernya sendiri sepertinya dukung pasti ya lebih cepat tapi enggak stabil kadang-kadang mau turun gitu soalnya kayak gini ya ini kan tiba-tiba jadi lambat Yalah. terima kasih telah menonton sampai dengan ini hmm, semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa bye bye